Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo para sahabat Leslar Dimanapun kalian beredean selamat malam Selamat berjumpa dan bergabung kembali Di channel kesayangan kalian Difla TV yang akan mengabarkan kabar baik Kabar bahagia dan pastinya kabar terberi Seputar Lesti, Jorah, dan Rizky Bilar Namun bagi kalian yang baru Menemukan channel ini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 baiklah para sahabat leslari manapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita di malam hari ini para sahabat, ada ada spesial banget ya vitamin bahagia sekaligus untuk warga konoha di channel youtube leslari entertainment yang setiap hari ini menyuguhkan vitamin bahagia sambil ngabuburit para sahabat idola kesayangan selalu memberikan kejutan kebahagiaan untuk warga konoha dan pastinya para sahabat ya warga konoha ini di vlog Leslar Entertainment Ini salvoq dengan BBL Siapa aja nih persahabat yang salvoq dengan Abang Fatih Yang semakin lucu menggemaskan Masya Allah banget ya idola kita Penyemangat kita semuanya Mudah-mudahan BBL ini selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Momen ini pun direpost kembali oleh akun Leslie Villar tim Kita simak di kalimat Caption Masya Allah selama vlog fokusnya sama Abang L pasti dong persahabat ya, karena Abang L ini adalah suatu kebanggaan dan Alhamdulillah BBL menjadi penyemangat untuk onti-onti online Masya Allah, luar biasa dan selanjutnya persahabat kita mendapatkan info pentingnya soal jadwal Bunda Lesti di unggahan Bang Boril ini menginfokan bahwa malam hari ini persahabat Bakal tampil Lesti Kejora sebagai host Alhamdulillah, idola kesenian kita kembali menghadiri acara festival Ramadan 2022 di Indonesia Kita simak untuk pengisi acara malam hari ini Irfan, Hakim, Ramzi, Gilang Dirga, Ruben, Onsur, Jirayut Lesti, Dea, Hefi Asmara, Nasar, Parto, Ustaz Sufi Albuguri. Itulah nama-nama untuk pengisi acara malam hari ini Jangan lupa saksikan jam 10 malam Kita akan Untuk disuguhkan vitamin bahagia Oleh Bunda Lesti Kejora Kita simak juga di kelima Caption yang dituliskan oleh Bang Boril Bismillah, jangan lupa malam ini Mulai pukul 22.00 WIB Ada penampilan Lesti Kejora Sebagai host di program Festival Ramadan 2022 Live hanya di Indosiar, pantengin channelnya. Terima kasih. Itulah info resmi dari Bang Boril mengenai jadwal Bunda Lesti Kejora. Kita lanjutkan juga sahabat di postingan Bang Boril ini. Banyak sekali tanggapan komentar yang diberikan oleh para sahabat, yakni dari akun Instagram Fitriah Humaira Ansgar Fitri mengatakan, Asyik, nonton lagi ada Bunda Abang L sambil tunggu Cinta Abadi Leslar di ANTV Aduh, Masya Allah banget ya Semangat nih, kalau ada Bunda Lesti semuanya pasti nonton, karena kekompakan dari fans sejati luar biasa Dan berikutnya juga, persahabat, kita mendapatkan kabar spesial jadwal Bunda Lesti selain malam hari ini Lesti kejuara, ya akan tampil kembali di Acara podcast bersahabat ya, info Lesti Kejora. Kita simak di info kali ini: Star FM, Oscar, ID Hai, hai Lesti Kejora, dan Sania Indrain hadir di Star FM dengan podcast eksklusifnya Taman Rahasia Lesti, dengerin cerita-cerita seru Lesti dari kehidupan berkeluarga, karir, dan rahasia-rahasia yang belum pernah diceritain di mana-mana segera tayang di April tanggal 19 tahun 2022 per selnya bulan ini hanya di Star FM lo Taman rahasia Lesti bersahabat. Ya, kita akan kembali mendapatkan kejutan bahagia. Bersahabat, jangan sampai lupa Saksikan hanya di Radio Star FM. Yuk, sama-sama kita kompak dukung, dan mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu memberikan kejutan bahagia untuk kita semuanya. Info ini juga kita dapatkan dari angka Lestler underscore. Si yuk sama-sama kita support dan dukung yang terbaik buat Lesti dan Bilar.